Aku bakal bikin lain vlog di ya, Facebook. Jadi, selamat datang di channel aku. Ya. aku bikin video lagi vlog ya. Keseharian aku di kelasnya itu, masih, gitu. kalian pasti penasaran kan? Karena aku udah berapa ya, hmm, hampir seminggu gitu, gak ngapain kan bikin daily vlog aja, oke. Okay. Hmm. Ini, ini aku habis bangun tidur, terus mandi, udah mandi ya. Terus aku putusin mau bikin video ini, bukan dia yang unboxing. ya ya kalian sebelum like kalian klik like comment share dan subscribe channel ini jago oke okay. nanti dengan video aku ya pasti kalian cinta biar kalian nggak ketinggalan video, video baru dari aku jadi sorry ya guys suara aku kayak serak banget gitu Soalnya lebih kayak kering banget gitu guys atau kenapa mungkin panas dalam gitu ya gak kenapa mungkin suara aku jadi kecil banget jadi kalau kalian dengar suara kayak masuk-masuk gitu nama aku lagi nangkap panik sekarang itu jam 8 oh, oh. Sekarang itu jam lima, lima enam, ya guys, ya, eh, jam lima, sorry, <tell> jam enam, jam enam, lima, enam, itu guys, sorry, off oh ya, aku sewa terus ini, hmm. oke, okay. langsung so, aja deh, aku pulang malam, aku langsung ada lagi, aku ganggu aku, sini, ke videonya aja. Guys, bantu aku untuk menuju seribu subscriber supaya aku bisa berkembang, dan aku bakal bikin giveaway oh ya, guys. Ya, giveaway okay? oke, aku janji kalau aku udah seribu subscriber oke. Okay? Jadi, kalian bantu aku dong buat subscribe, Please, aku bakal subscribe, oke okay, sih dan mempunyai subscriber hmm. jadi mudah-mudahan saya aku doain buat aku bisa mencapai subscribe subscriber kalian juga kaya youtuber ya, juga sama kayak aku semoga kalian bisa mencapai 1000 subscriber dan kita akan oke okay? Jadi kalian semua yang bukan jutuca atau penganten YouTube jadi plus dong subscribe. Oke, jadi begini, begini penampakan di luar rumah ini. ya. Kami jadi kalian belum pernah, pernah, pernah kan? Kau lihat ya, belum nah, enggak sih? Upa ya, enggak tahu. Ini. Begitulah pokoknya ya menampakkan di luar di rumah, rumah aku ya jadi ini aku lewat jendela sih lihat kaliannya ya jadi ini aku akan keluar nih terus aku bakalan kamar aja ya kali itu ada kakak sama mama aku lagi masak. Dan ini beginilah penampakan kamar aku yang berantakan itu, ya guys. Yang kemarin aku rompeter, ya guys ya. Terus ini penampakan sampingnya. Terus ini aku lagi ada di luar rumah di ruang tamu ya guys ya. Terus inilah ya oke terus ini ya ya luarnya gimana mereklin ya biasa aja ya guys ya menurut aku karena aku udah biasa tinggal sini. terus ini ada kejalanan jadi daya. aku sambilan juga guys nungguin mama aku selesai masak. soalnya aku mau makan aku tungguin mama aku masak dulu ya guys nanti aku mau balik balik sama mama aku udah susah masak kalau ngecas hp dulu ya guys ya hmm, biar nanti kalau hmm, aku mau bikin video lagi buat kasih tahu kalian kalau mau aku udah susah masak nah, ya ini material khusus 30 guys ya aku cus dulu bentar guys ya kerjaan masak kalau di video pasti nggak lama kok ya langsung gitu aja oke okay guys karena mama aku masih lama masaknya jadi aku bikin video ini sampai sini dulu ya nanti ada part guanya ya guys oke okay? oke okay, jangan lupa like, comment, share, subscribe, subscribe di bawah oke okay? liba ya